Di binang Real Madrid, Marco Asensio pilih gabung AC Milan. Rencana Liverpool untuk menggaet Marco Asensio dari Real Madrid nampaknya bakal gagal. Sang winger dilaporkan lebih memilih pindah ke AC Milan di musim panas ini. Asensio saat ini berada di ambang pintu keluar Real Madrid. Ia ingin cabut setelah musim lalu ia mulai tersisih dari tim utama Los Blancos. Saat ini agen Asensio, George Mendes, sedang menjalin komunikasi dengan beberapa klub top Eropa. Salah satu klub yang tertarik menggunakan jasa Asensio adalah Liverpool. Sport mengklaim bahwa Liverpool bakal gagal mendapatkan Asensio, sang winger lebih memilih untuk bergabung dengan AC Milan. Laporan itu mengklaim bahwa jargon Klopp sangat tertarik untuk merekrut Asensio. Sang winger diklok menjadi pengganti Sadio Mane, Mane sudah resmi diperkenalkan sebagai pemain Bayern Munchen kemarin sehingga ada satu slot kosong di lini serang mereka. Slot ini semakin bertambah karena takumi Minamino juga dilaporkan ingin cabut. Itulah mengapa Asensio didirik Liverpool untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, laporan tersebut menyebutkan bahwa rencana Liverpool itu bakal gagal, karena Asensio sudah mantap untuk pindah ke AC Milan. Ada satu faktor mengapa Asensio memilih pinangan Rosson ini disebabkan Milan berani memberikannya jaminan jam bermain sebagai pemain reguler. Gokil, Vinicius tolak tawaran gaji 4 kali lipat dari PSG. Vinicius Junior menunjukkan dedikasinya untuk Real Madrid. Bintang muda asal Brasil ini dikabarkan telah menolak tawaran fantastis dari PSG demi bertahan di Madrid. Baru berusia 21 tahun, Vinicius dianggap sebagai salah satu bintang muda terbaik dalam skuad Madrid. Dia membuktikan kualitasnya dengan kontribusi fantastis di musim 2021-2022 lalu. Terbukti Vinicius mencetak satu-satunya gol kemenangan Madrid atas Liverpool di panggung final Liga Champions. Soal kontribusi untuk tim, angka Vinicius hanya kalah dari Karim Benzema. Menariknya, Vinicius masih bisa berkembang jauh lebih baik lagi, wajar Madrid mengikatnya dengan kontrak panjang. Baru-baru ini Vinicius mengkonfirmasi tekan kontrak baru di Madrid. Dia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan Madrid. Bertahan di Madrid adalah keputusan mudah. Saya akan bertahan di klub terbesar di dunia, ini baru awal. Saya masih ingin menaklukkan banyak hal, saya harap bisa menaik banyak trofi di akhir karir saya nanti, ujar Vinicius. Dikabarkan bahwa Vinicius akan menaikkan kontrak berdurasi lima tahun di Madrid. Menurut laporan yang beredar, Vinicius akan mendapatkan gaji sembilan 10 juta euro per tahun. Kontrak baru ini juga termasuk klausul rilis sebesar 1 miliar euro. Artinya, Madrid pun ingin Vinicius bertahan lebih lama lagi. Kylian Mbappe tolak Real Madrid, Nasir al -Helaifi. dia bertahan di PSG bukan karena uang. Presiden PSG, Nasir Al-Helaifi, menegaskan bahwa keputusan pilihan Mbappe untuk bertahan dan menolak pinangan Real Madrid bukan diambil karena terpengaruh uang. Seperti diberitakan sebelumnya, Real Madrid harus merasakan kekecewaan. Usai Mbappe yang sudah lama mereka incar justru memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama PSG. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat sebelumnya Mbappe Genjar digambarkan sudah sepakat untuk pindah ke Real Madrid dengan status bebas transfer. Banyak pilihan yang menganggap Mbappe memutuskan bertahan karena tergoda bayaran bernilai menggiurkan yang ditawarkan PSG. Namun, Ahelaifi membantah anggapan tersebut. Saya sangat menghormati Real Madrid sebagai klub. Mereka adalah klub yang hebat, tetapi kalian tidak pernah memutuskan untuk memperbaharui kontrak demi uang. Itu hal pertama, ujar Ahelaifi kepada marka. Tawaran Madrid lebih baik dari kami. Dia adalah pemain kami dan dia mendapat tawaran dari klub lain di Inggris serta Madrid. Tetapi dia memilih PSG dan kami tidak berbicara dengannya atau keluarganya tentang uang sampai saat-saat terakhir. Lebih lanjut, Al-Halaifi pun menilai bahwa alasan yang membuat Mbappe akhirnya memutuskan untuk bertahan adalah karena ia memiliki ambisi besar untuk mempersembahkan prestasi membanggakan bagi PSG. Kalian di atas segalanya tertarik pada proyek tersebut dalam sepak bola dan olahraga. Dia orang Paris, dia orang Prancis, dan dia ingin tinggal di sini untuk mewakili kota dan negaranya. Klubnya dan tidak adil. Apa yang dikatakan tentang dia? Tutur Ahlafi. Betah di Real Madrid, Vinicius tolak aksi PDKT Manchester United dan Liverpool. Winger asal Brazil, Vinicius Junior, dikabarkan menolak pendekatan dari Manchester United dan Liverpool karena ia ingin bermain lebih lama lagi di Real Madrid. Vinicius sempat mengalami masa-masa sulit di Madrid. Ia bahkan sempat dipandang sinis oleh Karim Benzema. Tapi, Vinicius kemudian membuktikan bahwa ia memang layak bermain di Madrid. Penampilannya makin ciamik di sisi kiri sayap El Real. Vinicius pun akhirnya menjadi salah satu pilar penting, Madrid di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Ia sukses mempersembahkan gelar La Liga dan Liga Champions 2021-2022 kemarin. Sekarang ini, kontrak Vinicius Junior di Real Madrid masih tersisa 2 tahun. Namun manajemen El Real dikabarkan ingin segera memperpanjang masa kerjanya di Santiago Bernabeu. Proses negosiasi sudah digelar, hasilnya pun positif dan Vinicius disebut akan segera memperpanjang masa kerjanya di Madrid. Hal tersebut kemudian juga dikonfirmasikan oleh Vinicius sendiri, tepatnya setelah ia ditanya soal kabar ketertarikan PSG kepadanya. Paris Saint-Germain tertarik pada saya, saya ingin bertahan di Real Madrid, saya hampir memperbarui kontrak. Ungkapnya seperti dilansir Sports mall PSG ternyata bukan satu-satunya tim yang mengincar Vinicius Junior. Kabarnya, ada beberapa tim dari Premier League yang juga berniat membajuknya dari Real Madrid. Di antaranya adalah Manchester United dan Liverpool. Kabar ini dilansir oleh Marka. Laporan itu menyebut bahwa MU maupun Liverpool bahkan sudah menghubungi pihak sang pemain untuk menanyakan perihal statusnya di bursa transfer musim panas ini. Namun, keduanya langsung mendapat penolakan. Man United dan Liverpool memang sama-sama butuh amunisi baru di lini serangnya. Kota Merah baru ditinggal Edinson Cavani, sementara The Reds berpisah dengan Dikop Origi dan sebentar lagi dengan Sadio Mane.